Selamat pagi, kita, kereta api. Kali ini saya akan melanjutkan penelusuran pada jalur ganda menuju stasiun Porong. Di selatan stasiun Waru ada jembatan rangkap baja. Tampak kumuh karena dekat pasar. Masih ada nomornya Seberang perlintasan Terdapat jembatan lagi bekas pondasi tidak tampak. Jembatan kali ini tidak memakai bantalan apapun. Bergeser sedikit. Terdapat jembatan rangka baja lagi. nomor bangunan masih tambah Temukan bekas jembatan. di lengkung ini bekas jalur berpindah jadi di sebelah barat jalur aktif bekas jembatan ada di barat Jalur melewati sungai lagi Bekas pondasi tampak di sebelah barat Sampai sini dulu penelusurannya Sampai jumpa.